Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Abdul Halim Iskandar menginstruksikan untuk mempercepat penyaluran dana desa untuk menggerakkan roda perekonomian di desa. Percepatan penyaluran dana desa akan membantu pengentasan kemiskinan dan pengangguran di desa-desa pasca pandemi COVID-19. Jangan sampai dana desa itu mandek Dana desa harus segera dicairkan dan dimanfaatkan. Pemanfaatannya untuk BLT dana desa, padat karya tunai desa, dan ketahanan pangan. Utamanya untuk bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang menjadi sumber untuk penurunan kemiskinan akibat dampak COVID-19, kata Menteri Abdul Halim Iskandar saat menghadiri rapat koordinasi. Percepatan pencairan dana desa tahun 2022 di Jawa Timur pada Kamis tanggal 24 bulan 2 malam di Surabaya Jawa Timur Berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya terkait adanya keterlambatan penyaluran dan pemampatan dana desa Gus Salim menjelaskan terdapat pelajaran yang dapat dicermati pada tahun 2021 untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan memprioritaskan percepatan penyaluran dana desa pada tahun 2022 Pertama, menurut Gus Halim dana desa tahun 2020 dan tahun 2021 telah mampu menjadi desa lebih tahan dari terpaan krisis akibat pandemi COVID-19 Hal ini dibuktikan dengan kenaikan angka kemiskinan di desa tahun 2020 lebih rendah dibandingkan kota. Kemudian pada tahun 2021, penurunan kemiskinan desa jauh lebih cepat dibandingkan dengan kota. Artinya, bahwa untuk menjadikan desa bertahan dari krisis dan bahkan bangkit dari krisis, jawabannya adalah percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa, kata Gus Halim. Yang kedua, Lanjut Gus Halim banyak hambatan penyaluran dana desa tahun 2021 dan telah dapat teratasi. Berbagai hambatan yang terjadi di tahun 2021 misalnya pada level desa seperti terdapat masalah keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES. Pilkades termasuk pergantian kepala desa dan perangkat desa, konflik Antara PEMDES dan BPD, atau tidak terdapat kesepakatan kepala desa dengan perangkat desa, perbedaan penafsiran atas ketentuan minimal 50% upah dalam kegiatan PKTD, dan lainnya. Keterlambatan penyusunan APBDES terdampak terhadap pencairan dana desa sehingga diperlukan pendekatan sekaligus pendampingan untuk mempercepat penyusunan APBDES ujar Gus Halim. Hambatan lainnya menurut Gus Halim ada pada level kabupaten. Misalnya, belum ditetapkannya peraturan bupati dan surat kuasa sebagai syarat penyaluran dana desa. Terdapat syarat tambahan dari kabupaten untuk penyaluran dana desa. Intervensi kegiatan Pemda untuk diakomodir dalam APBDES. Data dari dinsos belum ada atau terlambat sehingga kades kesulitan dalam penetapan KPM BLT desa. Hingga terjadi pergantian pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Tahun 2022 ini masalah serupa kembali terulang. Yang terbanyak adalah keterlambatan penetapan APBD sehingga belum adanya surat kuasa pemindah buku dari kepala daerah serta keterlambatan penetapan keluarga penerima manfaat. KPM BLT Didi. Tahun 2022 ini Sudah semestinya hambatan-hambatan Tersebut telah dapat Kita antisipasi Demi percepatan penyaluran dana desa Kami berharap kata Gus Halim Kepada pemerintah provinsi Serta pemerintah kabupaten kota Untuk dapat segera menindaklanjuti Berbagai hambatan penyaluran Dana desa reguler Dan dana desa untuk BLT hingga desa-desa yang akan dapat segera memanfaatkan dana desa dan desa-desa dapat segera mungkin menapaki kebangkitannya akibat pandemi Covid-19. Selain itu lanjut Gus Salim, dalam penggunaan dana desa termasuk untuk pembangunan infrastruktur wajib swakelola. Karena dengan swakelola berarti potensi yang ada di desa akan termanfaatkan. Daya kerja dari desa itu Bahan baku dari desa itu juga Ini akan mempercepat penurunan kemiskinan Dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Intinya dana desa itu sedemikian lupa Jangan sampai keluar dari desa Putar terus di desa